Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat wassalam ala Rasulullah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi washabbihi wa ala. La haula wala quwata illa billah ma waada. Para alim para ulama, para kiai, Mislah, ganggalah hormati yang kita cintai bersama, jajaran kiai yang bisa saya sebut satu persatu yang kita cintai Bunda Eva selaku Wali Kota Bandar Lampung. Ya Bunda Eva, ya Alhamdulillah MKM. Pak Hanung Harimba Rahman dari UMKM, pemilik lapangan yang saya hormati. Tentara Nasional Indonesia Pemilik lapangan Saburai Yang mengizinkan Tempatnya untuk Ditempati oleh Acara Muqtamar Nahtati Ulama Para hadirin wal hadirat Yang berbahagia Di undangan saya disuruh Berbicara tentang Apa tadi Diundangan itu pembukaan. Terus di situ saya disuruh ngomong apa tadi, ada kebunyinya. Sejarah apa tadi? Sejarah apa gitu? sejarah perjalanan Islam Nusantara. Oh, sejarah perjalanan Islam Nusantara. Jadi Islam yang jalan-jalan ini. Ya kan, ini kita berbicara tentang Islam yang jalan-jalan. Karena memang Islam itu jalan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat sekalian alam. Nah, alam ini luas. Alam ini luas dari alam yang terlihat sampai alam yang tidak terlihat. Sementara Islam itu mulainya dari Arab. Jadi Islam itu mulainya dari Arab. Makanya kalau ketika sampai ke Indonesia ya Islam yang jalan. Jalan makanya ada Islam perjalanan Islam itu karena Islam itu takdirnya rahmatan alil alamin. Dia harus menjadi rahmat sekalian alam. Sementara Rasulullah itu ada dimulainya dari Arab. Makanya Islam itu ya jalan-jalan bener bener benar-benar Islam itu berjalan. Makanya karena Islam itu berjalan dan Rasulullah pada ruang geografis dan ruang sosiologisnya menempati Arab dan tahun 600-an Masehi. Dan usia Rasulullah itu cuma 63 tahun. Artinya kehidupan Rasulullah itu berhenti di tahun 600-an. Dan berhenti di Madinah. Makanya kemudian Islam itu bergerak keluar. Islam itu bergerak keluar. Nah, ketika Islam itu bergerak keluar, itu pasti ada aktornya. Ada aktornya. Aktornya ada. Sistem sosiologinya juga ada. Di aktornya ada makanya di dalam Islam itu ada sirotol Mustaqim itu ada sirotol Ladinah an abda al alaihim ada jalannya orang-orang. Nah orang yang ketemu Nabi itu namanya Sahabat. Ya orang Arab Sahabat itu Bu Eva. Ya Bu Eva Sahabat itu orang Arab. Makanya Sahabat karena orang Arab namanya Abu Bakar, Umar, Usman, gak ada sahabat itu namanya Joni itu gak ada gak ada itu gak ada sahabat itu namanya Joni itu gak ada atau sahabat itu Mukidi itu gak ada itu menandakan bahwa Islam itu pertama tumbuhnya di Arab dengan gaya Arab bahasanya bahasa Arab lah kenapa Pilihannya adalah Arab Ya karena Islam itu mata rantai Mata rantai dari agama Allah Yang sebelum Rasulullah Islam itu agama terakhir Mata rantai Nah mata rantai itu nggak boleh putus Harus nyambung Nah sejarah kenabian itu ada di A Di Arab Dengan jazirah lebih spesifik Bani Israel Israel Makanya Ketika Rasulullah turun Adalah ya rasulum min aung fusikum. Jadi ada utusan Dari bangsa kalian Maksudnya bangsa Arab Karena sebelumnya adalah Bani Israel Itu tempatnya di sekitar Filistin Sekitar Filistin Makanya ketika Rasulullah itu lahir Dari bangsa Arab Orang Arab nggak kenal sama Rasul. Karena orang Arab ini nggak mengenal Nabi, nggak mengenal utusan. Karena konsep Rasul itu adalah konsep kitab suci. Nah, pemegang kitab suci itu adanya di Filistin sama di sekitar Madinah, Yahudi Nasrani. Orang Arab itu penyembah berhala, pagan, pagan nggak mengenal Nabi. Makanya ketika Nabi itu lahir di Mekah, orang Mekah gak kenal Nabi itu apa. Mungkin samalah kayak saya gini kan. Orang sini ketika saya datang disambut-sambut karena ngerti kiai. Karena sebelumnya sudah punya konsep ya Kiai makanya ketika saya datang ya disambut-sambut, disungkem-sungkem bahkan diminta selfie. Ambil kroyok-kroyok sepaksa paksa mau jalan jadi gandoli gitu. Karena apa? Orang sini tahu konsep kiai. Coba ketika saya ke pedalaman Irian gitu, yang nggak pernah punya konsep tentang Kiai, mungkin saya ini dengan model kayak gini dikira tim pemburu babi itu bisa jadi. Nah itu, itu itu itu makanya kan orang Arab nggak kenal gitu nggak kenal nabi opo itu nggak kenal. Makanya ketika diajari oleh Rasulullah ya susah. Diajarin Rasulullah susah karena pelajarannya sendiri berbeda dengan pelajaran orang Arab, bener-bener pelajaran nabi. Arab yang mengenal Tuhan banyak, diajari Tuhan satu. Tugas Nabi dari dulu itu, Rasul itu mengajarkan Tuhan yang satu. Makanya walaupun budaya Arab itu Tuhannya banyak, tetap diajari Tuhan satu. Dari dulu Tuhan itu Allah itu gak nampak. Makanya ketika biasanya orang Arab pun punya Tuhan patung, tetap diajari Tuhan, tidak nampak. Jadi pelajaran ini gak ada hubungannya dengan sosiologi, antropologi Arab. Bidu, ada Betapa susahnya Orang Arab itu air susah Tapi malah toharoh harus pakai air Diminum aja susah Malah disuruh mandi pakai air Jinabat pakai air Ya Kalau orang Lampung jinabat Gampang airnya banyak Dan jinabatnya jarang-jarang Paling sebulan dua kali Dan Kalau di Arab sana syahwatnya gede Air susah, suruh jinabat semalam 8 kali, susah. Makanya dilawan pelajaran itu. Makanan susah, disuruh setakoh. Makanan kan harus berburu di sana. Makanya laki-laki itu menangan karena mencari makan itu tugas laki. Laki kalau berburu, binatang buruan, berperang gitu Makanya laki-laki superior perempuan, nggak cukup kuat kalau di sana. Karena apa? Jaminan kehidupan itu dari laki-laki. Makanya semakin laki-laki mampu memberikan jaminan, maka perempuan semakin banyak mengagumi laki-laki seperti itu. lah Kalau di sini nggak perempuan kuat. Karena apa? Cari makan di Lampung itu malah sebagian besar perempu-perempuan. Ya mipil ngambil kopi ngambil sahang gitu kan Loh orang Lampung mengatakan nguret itu perempuan ya ngambil banyak perempuan di Jawa nanam padi perempuan makanya perempuan ini oh. waduh saya dikasih jas ini nah lama pas ini semoga muat lu langsung puali nih yang pakai oh. alhamdulillah Iya, nanti enggak nanti dobel ini. Nah, pas. Oh, BE Bunda Eva Collection. Oh, ini saya dapat, matur, matur matur terima kasih, terima kasih Bunda. Terima kasih. Wih, enak ya. Oh ya? Iya, monggo-monggo-monggo. Mau, mau, mau, mau. Ya tadi mau janjian sama saya agak siang. Ya, boleh. Boleh. Ya, uh, sekarang. Oh ya nanti. Terus, ya ya. Ya. ya. Terima kasih Mas Unda ya nanti saya ke rumah nanti. Ya. Ya. Salam. Ya. Semoga jadi wali kota berkali-kali. <laughs> ya, makasih, makasih. Nah ini, jadi luar biasa. Struktur dan budayanya luar biasa. Nah, sejarah-sejarah Nabi yang diajarkan ini komplit gitu. Jadi pelajaran kenabian diajarkan di Makkah, di, Madi, di Madinah, itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan sistem sosiologinya orang Arab. Orang di sana itu sahwatnya tinggi. Tapi disuruh tawaf. Yang laki-laki, yang perempuan nggak boleh ditutup mukanya. Itu artinya adalah ada, oh, kalau lihat muka luar biasa. Nah sementara yang laki-laki, disuruh pakai baju nggak boleh dijahit itu kalau mau daplek kan tinggal wish. gitu. artinya pelajarannya luar biasa sangat berbeda jadi potensi untuk menembus seluruh sekalian alam itu gede karena diuji coba di tanah Arab tidak ada hubungan pelajaran itu dengan bangsa Arab sangat bertolak belakang tidak ada air suruh toharo pakai air tidak ada makanan suruh sodako, panas suruh puasa, bertuhan banyak suruh tuhan satu, bertuhan kelihatan suruh bertuhan tidak kelihatan. Ini ini luar biasa. Makanya teskesnya di situ. Hanya kenapa di Arab karena sejarah kenabian itu di Arab, di mana manusia pertama kali menyembah Allah itu petilasannya ada di situ. Yang akhirnya disebut Inna ala bayti alina silalah di bibak jadi Kemudian sejarah orang yang menemukan kembali jejak masa lalu tentang peribadatan kepada Allah juga di situ namanya Ibrahim. Ibrahim petilasannya ada di situ namanya Makom Ibrahim Ibrahim ketika berdoa Rabbana ini askantumin dzurriyati biwatin ghairil dzar in 'inda baitikal muharram rabbana alyuqimu sholata fa ja'al minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minatsamaratil la a lahum ada di situ Hijir Ismail ada di situ sejarah penyang di situ kemudian titik pertemuan manusia pertama kali juga ada di situ yaitu di Jabal Roh Rohmah baru setelah itu manusia bergerak makanya dikembalikan ke titik awal di mana manusia berawal dan berasal itu jadi harus dijangkau setelah dari Jabal Rohmah manusia bergerak yang ke, yang ke Cina berubah jadi putih, tembem-tembem, sipit-sipit, itu juga harus dijangkau oleh Islam, oleh Rasulullah. Yang bergerak ke Eropa, berubah menjadi putih-putih, tinggi besar, juga harus dijangkau oleh Islam. Yang bergerak ke Afrika, berubah menjadi hitam, gosong kayak kopi, juga harus dijangkau. Nah, yang bergerak ke Indonesia, yang korban berubah menjadi kecil-kecil, besek-besek gini yang ulama-nya ya kayak kita kita inilah hidungnya pesek kayak kiamis misbah ini juga harus dijangkau jadi dikembalikan ke titik awal digerakkan ke titik berikutnya keseru sekalian ah. alam nah cuman masalahnya kan satu bahwa ketika manusianya bergerak manusia ini akhirnya punya peradaban-peradaban sehingga ketika Islam datang, itu ketemu dengan peradaban manusia yang tadinya sudah bergerak itu. Makanya corak Islam juga macam-macam. Satu contoh misalnya, Rasulullah lahir tahun 600. Gitu, Rasulullah lahir tahun 600. Di perbatasan Lampung sama Jawa, di sekitaran Krakatau, itu sudah berdiri kerajaan, namanya kerajaan Saloka Negara. Dengan rajanya Dewa Warman, itu sekitar tahun 400-an, bahkan ketika Rasul belum lahir. Di saat Rasul berjaya, itu di pesisir selatan sudah tumbuh kerajaan namanya Kerajaan Galuh. Beberapa kerajaan kecil di daerah Jambi sudah ada. Bahkan tahun 300 di Kalimantan sudah ada kerajaan Kutai Karta. Negara itu Rasulullah. Artinya, bahwa Islam, ketika dilahirkan oleh apa, Rasulullah, dilahirkan di Makkah, mengemban misi Islam dan harus menjangkau ke daerah-daerah yang jauh. Daerah-daerah ini sudah berubah, sudah punya sistem kehidupan. Ketika Nabi Musa itu masih kisaran Palestina, sekitaran itu, tapi ketika Rasulullah itu manusia yang bergerak ini sudah wajah al-raqum, sudah berubah ke Cina, itu dinasti Tang udah gede udah bisa bikin tembok Cina segede itu, itu rosul belum lahir dinasti Kin, udah gede-gede semua suku Maya udah gede, apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang sesuatu yang lebih jauh lagi tentang apa situs Gunung Padang gitu tentang manusia pertama misalnya tentang Pitekantropus. Artinya daerah ini sudah, sudah berkembang dan bergerak menjadi manusia-manusia yang sudah punya peradabannya masing-masing. Makanya ketika di sana masih berkutat tentang membangun sistem Islam sebelum keluar ke beberapa negara, di beberapa tempat alamin-alamin ini, ini sudah jadi semua. Islam masih di seputaran Makkah tahun sekitar tahun 800 di sini udah bangun Borobudur di sana Candi Muara Takus, semuanya gede-gede, bangunan-bangunan besar sudah ada. Nah itu adalah catatan bahwa jangan sekali-sekali menganggap bahwa ketika Islam itu datang ke beberapa negara itu tidak pernah terjadi negosiasi. Selalu terjadi negosiasi budaya, negosiasi politik, bahkan negosiasi yang lain, negosiasi ketuhanan. Sudah punya Tuhan, punya negara, punya semuanya, sudah punya. Gitu. Makanya ketika Islam bergerak keluar, pertama juga negosiasi. Ketika ketemu dengan orang Persia, ya negosiasi Islam. Orang Majusi. Parsi itu Majusi. Majusi itu Zoroaster. Kalau dalam bahasa sekolahan, dia orang Zoroaster. Penyembah api, Tuhan intinya ada dua: yang satu Ahriman, yang satu Ahura Mazda. Yang Ahriman itu Tuhan Terang, yang Ahura Mazda itu Tuhan Gelap. Nah, Tuhan Terang sama Tuhan Gelap itu suka kelahi, itu keyakinan orang. Zoroaster atau Majusi, kalau Tuhan Terang itu menang, maka terjadi gerhana bulan. Kalau Tuhan gelap itu menang terjadi gerhana matahari. Mata cara mereka berpikir. loh negosiasi itu cukup alot Pian ya, karena ini. Sampai akhirnya menjadi masif ketika Sayyidina Ali dengan kelakuan baiknya ini apa? Ini ini apa? Menikahkan putranya namanya Sayyidina Husain dengan Raja, anaknya Raja Rustum. Dari pernikahan itu akhirnya Raja Rustum masuk Islam. Nah itulah awal, salah satu yang membuat monumental. gitu Ketika Raja Rustum masuk Islam, orang Majusi pindah Islam. Nah orang Majusi itu suka menyembah matahari dulu, Nah bangunannya tinggi. Kalau menaruh matahari di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Maka kemudian model masjidnya orang Majusi di Persia punya Manaro. Akhirnya Manaro itu yang kemudian dibawa ke seluruh dunia dengan ornamennya dikenal dengan menara menara. Lantas di situ ya biasa konflik. Oh itu konflik antar sahabat ya konflik. Jadi kalau antar kemarin NU ada konflik ini usah kiran. Itu berarti mang NU ini yang paling mewarisi sistem dari Rasul Rasulullah. Makanya kalau ribut itu biasa habis itu rukun makanya kadang, kadang kalau ada keributan di zaman itu dibicarakan kan bahwa setelah Rasulullah ada bani Umayyah, bani Hashim ribut. Kalau saya sih biasa aja jawabnya. Waktu itu orang pusing dengan keributannya, dengan dinamikanya. Tapi kalau saya mengatakan ya itulah Barokah wong tukaran kan gitu. Berkahnya orang ribut akhirnya Islam bisa sampai ke Indo, ke Indonesia. Kalau nggak ribut tenang di sana ya nggak kemana-mana. Sampai kemudian Sayyidina Husain dipenggal kepalanya Karbala. Sehingga Sayyidina Husain dan keturunannya keluar dari jazirah Arab. Oh itu diperingati. Padahal kalau kita sih kadang gurau ya ya syukur juga. Walaupun nggak syukur dalam pengertian alhamdulillah gitu enggak, tapi ada hikmahnya. Oh ini loh hikmahnya ketika Sayyidina Husain dipenggal Akhirnya yang terusir dari Jazirah Arab, keturunan Rasulullah. Jadi akhirnya yang sampai ke Indonesia keturunan Rasulullah. Rasulullah, coba kalau waktu itu keturunan Rasulullah yang menang. Dan apa, rombongannya Muawiyah yang kalah gitu. Rombongannya Muawiyah yang sampai ke sini. Jadi semuanya. Peradaban itu ratusan tahun berikutnya baru bisa diambil hikmahnya. Ketika terjadi situasi rumitnya luar biasa. Sampai saya Ja'far Shatik, keturunan keempat, gitu ya keturunan, eh, keturunan kelima, setelah Rasulullah. Itu sampai mengeluarkan sholawat asghil. Wa asghilid balimin bid balimin, wa akhirina mimbainihim halimin. Keluarkan aku dari jazirah ini, ya Allah. Ya keluarkan, gak kuat aku katanya kan. Hancurkan yang do, da, dolim sama orang do. Itu kan bergerak terus, sampai akhirnya menemukan titik-titik-titik. Nah itulah yang akhirnya kemudian dikenal dengan sah, sahanat. Dan kita pegang dan gitu, Kita pegang pergerakan dari Rasulullah ke Sayyidina Ali bergerak ke Sayyidina Hasan Hussein bergerak dibawa oleh Sayyid Ali Zainal Abidin Sayyid Ali Zainal Abidin bergerak dibawa oleh Sayyid Bakir Sayyid Bakir digerakkan kembali generasi berikutnya oleh Sayyid oleh Ja'far Sudik Sayyid Musa Karim digerakkan berikutnya oleh Sayyid Ali Uraidi, terus kepada Sayyid Muhammad, terus kepada Sayyid Aisyah, Naqib, terus kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Karena hijrohnya jauh sampai dikenal dengan nama Al-Muhajir, ini jauh. Nah dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir lahir Sayyid Ubaidillah. Terus bergerak keluar Sayyid Ubaidillah punya keturunan Sayyid Alwi. Nah Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir inilah yang melahirkan alawiyin. Yang kemudian jadi asegab, jadi al-attos, jadi apa itu-itu nah tapi dari garis itu dia yang terus namanya Syekh Muhammad terus bergerak keluar punya anak Said Alwi punya anak Syekh Ali Khalik Qosam Syekh Ali kholi Qosam teruskan generasi namanya Syekh uh, Ahmad sukaib Merbat Syekh Merbat punya anak Syekh Alawi Amil Fakih Syekh Alawi Amil Fakih punya anak namanya Said ah, Abdul Malik sampai mongol yang mengeluarkan Klan Azmat gitu. Nah, Syekh Abdul Malik punya anak Said Ahmad Jalaluddin, dicampah. Punya anak Syed Muhammad sampai Pasai itu. Nah itulah yang bawa Islam kemudian melahirkan Samudra Pasai dan sekitarnya. Ya sekitar tahun 1222, sementara di tengah sini, lahirlah kerajaan besar namanya Singa, Singa Jadi di sana baru bergerak itu di zaman Syed Muhammad setelah Syed Ahmad Jalaluddin, sini bergerak Singa Sari. Singa Sriwijaya, udah gede di sini. Jadi kerajaan-kerajaan besar di sini sudah tumbuh. Sampai kemudian punya keturunan saya Jamaluddin al ini Al-Kabir mulai melakukan pemetaan terhadap daerah dakwah namanya Nusantara. Dan di situ terjadi negosiasi-negosiasi yang luar biasa. Di zaman keturunannya yang namanya Said Ibrahim Asmoro Kondi. Nah, yang akhirnya punya anak, Raden Rohmat, Junan Am empel di sana itu. Yang akhirnya ngomong, ngomongannya ada Raden Fatah yang jadi Raja di Demak, yang satu bernama uh, Aryo Abdillah atau Aryo Damar yang kemudian bergerak ke sekitaran Lampung, Palem, Palembang. Bu, itu kan negosiasi yang luar biasa. Jadi ketika Islam datang terus menghadapi negara-negara di sini, Wih, ini kan negara-negara besar. Di Majapahit sendiri misalnya ketika diajak berbicara ekonomi, ya enggak bisa. Raja-raja Majapahit di Jawa sana, kalau makan piringnya langsung dibuang ke sungai. Kalau dalam bahasa kami di Jawa sana akhirnya nggak ada, seksi korak-korak itu nggak ada. Piringnya dibuang. Sangking kayanya. Diajak bicara pengetahuan. Sriwijaya itu universitas Nalanda Gede di Majapahit. Nalanda be. besar kitab negara, Kertagama diajarkan di mana-mana, jadi besar punya teritori besar seperti ini. Nah, itulah yang akhirnya kemudian harus ada negosiasi. Sementara di sini, rumit-rumit kenapa ini daerah sebelum Islam datang itu Hindu. Nah, orang Hindu itu enggak sembarangan orang boleh ngomong agama. Hanya kasta Brahmana yang boleh ngomong aga agama. Kasta Sudra enggak boleh ngomong agama. Pedagang, petani itu sekaya apapun dia Sudra, dia enggak boleh ngomong agama. Raja enggak boleh ngomong agama karena dia kasta kesatria. Itu. Jadi, kasta ini Vaisya gak boleh ngomong agama, dia pedagang apa, pegawai negeri, gak boleh ngomong apalagi sutra petani, pedagang, tukang gak boleh ngomong agama baca kitab suci, diculek motone kasta di bawahnya ada orang yang hidup itu meminta-minta paria gak boleh ngomong di bawah paria ada kucah, kasta yang suka ngambil sedikit-sedikit tukang ngetit. Ya kayak menyembunyikan bansos itu kan, kucah itu di bawahnya ada meleka, maling tapi kalau ketahuan lari. Di bawahnya ada candala, maling tapi kalau ketahuan berat berani. Nah, yang bicara tentang agama itu Brahmana. Makanya kalau ada cerita tentang Islam disebarkan oleh Saudagar itu ditolak secara epistemologi pengetahuan, karena nggak bisa orang Hindu kok, orang apa orang Sutra ngomong. Nah, itulah makanya yang boleh ngomong Brahmana. Nah, siapa yang bisa ngimbangi Brahmana ini? Nah, itu wali. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa yang menyebarkan Islam ke Indonesia itu wali? Yang ke Eropa panglima perang, yang ke Afrika panglima perang. Kenapa yang ke Indonesia itu wali? Nah ya karena yang bisa ngomong sederajat dengan Brahmana itu. wa wali sama-sama lah khaufun anehim yakzanun. Nah dalam titik pemahaman ini, maka keyakinan santri yang menyebabkan Islam adalah wali, itu dibenarkan secara epistemologi pengetahuan pengetahuan. Jadi makanya ini wali. Nah terus ada yang nanya, wali itu referensinya apa? Wali kok ditanya referensi. Wali itu kalau melakukan sesuatu, gak baca sesuatu, tapi langsung download. Wali itu online kalau butuh sesuatu langsung dengan hardisnya Allah namanya Lauhil maghfud. Kalau Rabbuna Allah Tumma tatanazzalu malaikah Allah takhafu wala Takzhanu langsung ke hardisnya Allah. Allah kan punya hardis gede yang ketika Rasulullah Islamerah ditunjukkan itu lo hardisku namanya Laukil Makful. Yang orang Yahudi Nasrani membayangkan tentang Quran apa? Tabut Sulaiman. Orang Romawi Yunani membayangkan tentang kotak Pandora. Kalau orang Jepang bayangin tentang uh, kotak Doraemon. Dan orang Jepang. Islam adalah lau khilmahfud. Dan di sana ini seluruh big data ada. Makanya manusia turun ke dunia itu sudah membawa paketannya masing-masing. Karena ruhaninya terhubung dengan big data itu. Paketannya berapa, ya itulah dia. Kalau paketannya habis, ya kik mati. Udah gitu aja. Layas terakhir udah salah tahu lah. Makanya manusia itu persis seperti kartu handphone itu sama. Sama persis ketika dipakai W.A. ya datanya ada, bisa diprint, makanya jangan korupsi pakai handphone, pasti ketahuan karena dipindat, dibik datanya inilah, lohil Mahfud itu filenya banyak maka kalau kita pengen punya banyak data, ya download nah, downloadan yang banyak itu nanti ketika di out, itu ada datanya miskola tarotin khairah miskola tarotin syaray Ya, ya ada, apa file sholat, file Quran, file apa, download aja Kalau kita nggak pernah download, begitu besok di print, ya not found Jangan ada datanya, ya blank gitu nah, Makanya itu Islam, nah wali itu begitu Wali itu paketannya besar, makanya wifi nya gede Makanya kalau kita suka ngirim-ngirim kan harus punya wifi kalau nggak punya WiFi harus cari WiFi gratisan di warung-warung itu .dot.co.id. Kita suka kirim doa, kita suka kirim pahala, tapi kadang kita nggak punya WiFi maka kita pakai WiFi gratisannya para wali dengan cara apa? Ilah ruhi, Ilah Adro, Ilah itu kan pakai WiFi ruhaniyah itu. Ilah Ruki, Ilah Adroti, Ilah Jamil Albi Almursalin baru Ilah Ruki Pak dewa Pak Tehkah itu. Loh itu teknologi hari ini yang namanya teknologi cloud itu sudah diselesaikan oleh sistem teknologi tawasul. Baru kemudian bet itu Makanya kadang orang gak percaya, doa kok bisa dibagi masuk akal. Loh doa gak bisa dibagi gimana? Bisa lah. Kita gak pernah lihat Manchester main bola, gak lihat AC Milan, tapi ada satu orang yang lihat, kemudian di syuting, dinaikkan ke satelit, Dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran lang langsung Bagiannya sama, jamnya sama Makanya kalau ada orang gak percaya kalau doa itu bisa dibagi Orang ini pasti gak punya TV Ini kan cloud ini lah. Hari ini kan cloud ini terjadi Di kehidupan hari ini, apa yang tidak cloud? Semua cloud Saya sampai sini juga cloud, cuma di whatsapp itu aja Makanya ilmu-ilmu besar berhenti yang dimiliki Kiai. Hati-hati ketemu dengan budaya milenial ilmunya Kiai pensiun. Dulu Kiai bangga bisa berpuasa tujuh tahun belajar ilmu telepati. Sekarang dihajar sama bisnis kuota, kuota itu Lima ribu beli paketan udah bisa ngomong mana-mana. Ilmunya Banser yang suka nempilingi orang pingsan sekarang udah gak laku. Karena sekali nempiling orang 60 juta. Ini, ini, ini dunia baru. Nah makanya kemudian wali-wali ini bekerja. Wali itu bekerja. Bagaimana kemudian Islam bisa diterima? Cara-cara yang dilakukan adalah bagaimana kemudian bernegosiasi dengan budaya setem setempat. Berbicara agama sudah ada di sini, agama macam-macam. Maka ketika Islam datang harus rukun dengan budaya dengan agama yang berbeda punya lakum di hukum Lihat, Budaya di sini ada kalau motong hewan banting gitu aja tapi kalau Islam datang harus dipotong pakai bismillah. Bismillah aneka ragaman Islam datang enggak boleh kemudian menjadi sesuatu kekuatan yang akan menghabisi semuanya yang enggak. Tapi aneka ragam yang berbeda itu tetap harus di jalankan secara bersama hidup saling bertanggung jawab. Makanya kemudian ketika Islam dalam hadir dalam keragaman, para wali ini memberlakukan konsep yang diajarkan Rasulullah, kullukum mas'ulun an ayati. Maka kemudian dalam perbedaan konsep yang diterapkan adalah konsep ra'iyah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Konsep ra'iyah inilah yang melindungi perbedaan-perbedaan tetap bisa menjadi sesuatu yang berjalan pak, bareng karena saling bertanggung jawab. Ya, makanya kaum muslimin ini walaupun sebanyak apapun, dia rohiyah, dia harus saling bertanggung jawab. Kalau berbeda agama, ya lakum dinu Konsep ini, konsep dalam itu bahasanya Rasul. Jadi, para wali tidak menerapkan seperti yang dikenalkan sekarang, bahwa Indonesia itu people, bukan. People itu folks populi, folks die. Ketika suara mayoritas adalah suara tu, Tuhan. Jadi ketika orang itu menjadi mayoritas, dia bisa menjadi diktator. Jadi people itu kalau kuat, dia mayoritas, dia menjadi diktator. Khilafah juga sama. Kalau kuat, dia menjadi dikta, diktator. Tapi kalau rakyat, bertahan pada konsep hidup saling bertanggung jawab sebesar apapun populasi dan jumlah kuantitas kaum muslimin tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Itulah makanya akhirnya kita mampu kalau di Arab puluhan apa, satu bangsa menjadi puluhan negara di Eropa satu bangsa menjadi puluhan negara kita ini puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indo. Indonesia karena yang diterapkan adalah konsep ra'i, ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah menjadi konsep kenegaraan hanya ulama Indonesia jadi satu-satunya jadi makanya kalau kiai disebut kiai toleran itu liberal bukan, karena menanggung konsep ra'i Raya, kalau kufar kafir malu sama Rasulullah yang menggunakan konsep Rai, Raya, jadi orang-orang yang tidak paham itu. Kenapa? Karena mereka tidak ngerti wali. Makanya mereka masih suka kufar kafir, kufar kafir. Karena apa? Kehilangan sistem orientasi yang panjang. Di mana ada aktor dan ada sejarah. Nah aktor dan sejarah ini melahirkan kesadaran bahwa Orang-orang sebelum kita juga berjasa kepada kita. Islam. Makanya enggak usah was. konsep roya ini harus dijaga. Makanya para raja dulu, raja-raja Islam ketika Bung Karno mengatakan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Karena isinya bangsa ini adalah ro'iyah, maka kemudian para raja merelakan teritorinya untuk dijadikan tempat ro'iyah. Raya. nah yang bangun konsep teritori itu adalah para wali maka teritorinya disebut wilayah wilayah nah wilayah itu tempatnya ra'iy ra'iyya makanya Indonesia konsepnya wilayah karena yang bangun adalah para wali maka siapapun yang menempati Indonesia Jangan pernah lupakan jasa para wali, karena kita tidak memilih apa-apa kalau tidak punya wilayah, dan yang memimpin dan menciptakan wilayah adalah para wali. Dan itulah makanya nahdlatul Ulama teges mengatakan, kami penerus para wali. Makanya karena kita penerus para wali, wilayah menjadi NKRI, maka NKRI harga mati. Loh. Ini kan konsep-konsep gede. Cuman yang di kepala kita ini kecil-kecil gitu, hanya masalah masalah gereja, masalah selamat natal, masalah. Itu kan masalah yang udah dilewati oleh sejarah panjang para pendahulu. Makanya ikutilah jejak masa lalu, peganglah sanat-sanat agama, jangan dihilangkan sejarah panjang itu, langsung kembali kepada Quran sun. Sunnah. Laka langsung-langsung kembali kepada Quran dan sunnah. Sejarahnya hilang. Sehingga yang dipikirannya adalah wakafah bilahi syaida muhammadur rasulullah wal ladzina ma'ahu orang-orang yang bersama rasul asyidda'u alal kufar. Lah ini ada orang-orang yang disorientasi historis. Langsung seperti sohabat. Cingkotnya dipakai, cingkrangnya dipakai, cubanya dipakai. Sehingga akhirnya dia lupa bahwa hidup di zaman ulah Ulama serasa hidup di zaman soha, soha abad, akhirnya waliladzina ma'ahu asyidah, walal ini, ini jenengannya orang disorientasi, yaitu itu. Sehingga akhirnya tidak ngerti produk-produk sejarah yang sudah lewat. Akhirnya ketika ada recycling produk-produk masa lalu yang sudah gagal, kayak produk hilafah, kayak produk si ahsuni, kayak produk Ismail, kan produk yang sudah pernah dilewati, tapi karena orang gak mengerti sejarah dan gak mau menerima sejarah, maka menganggap ini produk baru sehingga produk baru ini ketika dipaksakan ke pasar yang ada, dia menjadi black market cuman black marketnya agama, jadi masuk ke dalam black market religion ada pasar gelap agama agama sekali lagi kemudian yang punya pasar tersendiri diantem karena gak mau beli dengan produk recycling ini, ini, ini, ini problem yang cukup serius. Dia gak mau, dan by the side. makanya alhamdulillah sistem raya ini diberlakukan, kita bisa mempertemukan titik-titik berbeda. Perbedaan, makanya Islam ini kalau kepegang para ulama, mempertemukan perbedaan, disatukan. Karena apa? Karena Islam ini menghantarkan manusia kembali kepada Allah dengan sel selamat. Ya kiai dimanapun dari dulu kerjaannya cuman itu. Apa? Khusnul Khotimah itu cita-cita. Jadi minat dari dunia ilat dari akhirah, khusnul khotimah itu ya itu. Itu pekerjaan kiai. Makanya kiai -kia itu selalu mengatakan, salat sholat, ya puasa. Tapi jangan lupa ketika mengajarkan Islam... Islam ini lewat manusia ini yang harus diselamatkan lewat dunia. Salat itu diajarkan tapi salat ini lewat dunia. Makanya akhirnya salat itu tidak independen. Kenapa salat tidak independen? Karena salat itu harus nutup aurat. Aurat itu ditutup dengan kain, maka akhirnya salat juga membicarakan hubungan baiknya dengan pabrik kain. Sholat itu harus bikin masjid, maka kemudian akhirnya sholat berhubungan dengan tanah yang mau dipakai masjid. Maka sholat berhubungan dengan BPN, BPN berhubungan dengan negara. Dia harus ada bangunannya terbuat dari batu. Itu kan, terbuat dari batu. Batu itu dicampur sama pasir yang mengikat itu semen. Maka sholat akhirnya berhubungan dengan pabrik semen. Itu gimana kita? ...tiba-tiba itu dunia, itu bid'ah dunia, ini bid'ah akhirat. Lu kamu itu aneh-aneh aja, ya itu, itu. Dunia ini mengantarkan manusia, cuma manusia itu hidup di dunia. Nah dunia itu temannya, Pak ba. banyak. Orang zakat itu pakai makanan pokok, artinya berhubungan dengan sistem pertani. Pertanian berhubungan dengan sistem perdagangan. Puasa itu persoalan menahan makan. Maka puasa itu berhubungan dengan buka, pua. buka puasa. Buka puasa itu hubungannya dengan pasar, ada kolak, ada mercon, ada apa-apa. Bu Islam itu hubungannya jadi temannya banyak. Berhubungan dengan buka puasa itu berhubungan dengan bumbu. Bumbu itu berhubungan dengan garam, dengan merica. Yang nanam siapa? Yang bikin garam siapa? Sementara kita gak ngerti bahwa produsen garam itu kencing ditambah garamnya, kita juga gak ngerti. Loh, ini, ini dunia, jadi ini semuanya. Haji itu kembali kepada titik, paling sih Tapi haji itu temennya banyak karena orang sini harus naik pesawat. Pesawat itu urusannya dengan Roll Royce, urusannya dengan Boeing, urusannya dengan Airbus. Yang itu bukan produsennya, kaum Muslimin sebagian besar orang-orang Yahudi perusahaan besar-besar Yahudi lah kalau kemudian Yahudi mati ya jangan gitu mati semua ya kita pergi kaci renangan gitu luar kehidupan karena apa dunia itu punya teman banyak karena dunia itu dibikin oleh Allah idharat asyaan itu dari kana lah kana itu wa tua karena itu temannya banyak karena itu usil. <tuh> Lele kadang orang lagi ya itu makanya ini diurus ini diurusi. Makanya dia ini gak pernah melupakan itu. Makanya saya ini termasuk kemarin sebelum diputuskan tanggal 22 23. Saya ini termasuk mengusulkan mau tamar bulan Juni. Saya sendiri mengusulkan muktamar bulan Juni. Kenapa? Udah gak hujan. Biar NO dan teman-temannya itu bisa ikut muktamar, gitu saya waktu itu. Loh NO itu kan temannya banyak, saya ini kan ngaji, temannya banyak. Makanya NO itu kalau mau apa, mengajak temannya. Makan, makan aja, ngajak temannya. Ayo makan bareng. Sudah makan bareng. Anu apa? Ayamnya jadi satu, biar dibagi-bagi, tumpengan. Nah, orang mati, ngajak temannya, ngajak tetangganya sampai 40 hari. Gitu. sholawatan, ngajak temannya sholawat toh aslinya kan ayol lati na'amanu salu alaih sallimu taslimah tapi begitu, ketepegang kiai isolat ngajak temannya, manggil Habib Syekh kalau Habib Syekh datang, temannya datang semua, pabrik son laku terop laku semuanya laku kalau udah sholawatan slayer laku, gagang pancing laku untuk begini-begini semua laku, roda ekonomi berputar odong otong laku. Orang mati, diziaroi, Akhirnya kuburan wali melahirkan sebuah siklus ekonomi yang luar biasa. Bispari wisata, laku. Temannya semua itu. Orang jualan nasi di makam wali, laku. Orang jualan apa aja laku di situ. Sampai copet itu bisa hidup di makam wali. Nah, itulah. Makanya saya kemarin sempat ngusirin. Bu, jangan tanggit, ngotot cepat-cepat lah. Kalau mau itu kan harus melibatkan kan mau serunya luar biasa kalau musim nggak hujan begini, jualan nasi, jualan tahu petis, jualan apa, jualan tasbih, jualan ini, loh. Nah kuburan-kuburan yang dirawat ini menguatkan konsep rohiah karena orang tidak lupa dengan sejarahnya ziarah ke Lampung, ziarah Palembang, ziarah Jawa. Akhirnya orang Lampung ziarah ke Jawa makam wali. Akhirnya dengan ziarah ke Jawa. Suka dengan Tanah Jawa, karena di, di Surabaya ada makam Sunan Am, Ampel, gurunya-gurunya. Suruh ngebom Surabaya, ya enggak berani mau ada makamnya Sunan Am, Ampel. Suruh ngebom Jakarta, enggak berani ada makamnya Pangeran Jaya suruh ngebomb Lampung ya, nggak berani ada makam guru-gurunya lah. Guru yang disemayamkan di tanah-tanah itu, ketika di melahirkan rasa cinta, di mana gurunya bersemayam. Kalau itu merata ke seluruh negara, itulah konsep awal hubbul wa Minal'i iman. Nah, makanya santri dari kiai nggak ada yang jadi teroris. Teroris itu semuanya nggak suka ziaroh. Nah, itu kan terkait menjaga sistem raya ini. Loh, makanya menjadi NO itu menjadi Sejangkar gede Untuk ikut terlibat Dalam apa? Menjaga konsep rai Raya Ini dan kiainya NO Aman Sehebat-hebatnya kiai NO nggak akan berani misui orang nggak berani karena kiai paling hebat Itu bukan yang pidato begini Tapi kiai yang pegang Tongkat ketika pahit itu kiai paling hebat Gak ada orang interupsi. Ndrup kiai ada, oh gini sarian. Tapi kalau dipegangi tongkat enggak akan misui orang karena pegang begini. Itaqallah, enggak akan marah. Apalagi baca tek. Enggak ada orang baca tek omiso-miso enggak -omiso, ada. Itakolo, itakolo. lepas teknya ke kipas angin bubar itu. ini kan konsep gede sebenarnya. Nah. Makanya akhirnya kemudian Islam yang menegosiasi daerah yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa terjadi dan itu ada di Indo, di Indonesia. Tapi kita nggak usah kemudian so-soan, mari kita kembangkan Nahdlatul ulama ke semua negara. Enggak, kita jaga yang baik di sini. Mutiara itu selalu dicari, bukan mutiara yang nyari manu manusia. Udah kita biar aja begini datenglah sini nanti orang-orang nggak -orang, usah kemarin kita kembangkan Islam nahudululah usah diam aja gini kalau bagus orang pasti nyuntu itu aja nah menjaga itu kan nggak mudah gitu kan apalagi ini era milenial ini era transnasional yang paling cepat dari sini kita nggak kebayangan gitu betapa orang bisa berdosa tidak harus kemana-mana itu hanya milenial yang bisa persis juga orang bisa berpahala tanpa kemana mana orang bisa ngaji sekarang tanpa harus ketemu kiai cuman kalau nggak hati-hati ngajinya ilmunya dapet, akhlaknya ketinggalan karena bisa ngaji tapi sambil duduk di atas wc jadilah ulama tapi ulamanya nakiro nah ulama itu kalau nakiro masalah karena nakiro nggak bisa jadi muqtadak muqtadaki kalau nakiro bubar itu khobarnya muqotam muqtadaknya mu'ah Makhor, namun tata itu harus ma'rifat ma Orang bisa berdosa Dulu zaman saya mondok Kalau mau ngintip orang mandi Mesti ke sungai Sekarang buka Youtube penuh isinya yang begitu-begitu Jadi orang gak perlu kemana-mana Ini dunia berubah Dunia mimpi Itu mimpi saya tahun 90-an Aku pengen tidur bisa baca koran Sekarang tidur bisa baca koran Gak harus ke mading Makanya jangan nyalahin Corona deh. Corona ini penyakit kehaluan so. Corona ini penyakit yang lewat udah telat Corona itu. Karena Corona cuma minta sosial distan, distansi. Nah manusia itu sudah di sosial distansi. 10 tahun yang lalu semenjak sebelum Corona, Corona manusia itu sudah dipisah dari kehidupan. Iya sudah dijauhkan dari keramaian. Itu, mencari ilmu tinggal cari di Google, gak perlu kemana-mana. Cuman keramaian yang dirubah dalam kesepian ini menghasilkan konversi ekonomi yang luar biasa. Maka siapa yang bisa menghadirkan sepi mengambil keramaian, dia yang kaya hari ini. Duduk bersama, sepi. Karena apa sepuluh orang semuanya pegang Handphone tapi semua yang 10 orang pegang handphone yang paling diuntungkan WhatsApp si Mark Zuckerberg sama Facebook makanya yang mengambil keramaian di dalam kesepian ini itulah yang paling kaya hari ini maka jangan heran ini generasi milenial penyair-penyair harus istirahat karena tidak ada lagi orang menulis surat cinta dulu kerinduan Lampung dan Jawa difasilitasi oleh surat cinta Untukmu kekasihku, dek, aku merindukanmu. Harus ditulis di kertas warna pink, jangan sampai warna merah. Tintanya biru karena cintanya mengharu biru. Baunya yang bau melat, mawar, jangan bau melati itu bau gendruwo. Ada dulu seperti itu, tulis. Dek, aku rindu padamu, entah kenapa semenjak kepergianku kembali ke perantauan. Aku merindukanmu, kan ada dulu begitu. Panjang, gitu, angin yang mendesau. Membisikkan namamu, sehingga seluruh bayang-bayang hitam yang ada di depan mataku, seperti siluet bayang-bayangmu, perih merindukanmu kekasihku. Sebagaimana kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Aku sedih dan sepi. Dulu begitu, sekarang saya rawmoh, rawmoh, rawmoh, tapi aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Saiki itu hilang, pabrik kertas surat hilang, pak pos hilang, perangku hilang, sampai Honda Wind nggak ada lagi. Karena apa? Kerinduan itu cukup dengan dipoto, dikirim. Bawahnya juga kalimatnya nggak banyak, cukup mah-mah-mah. -ma. Ini dunia baru, runtuhnya sistem. Telekomunikasi, sistem Parpostel itu habis Mall-mall gede itu juga gak lama lagi dihajar sama bisnis online Perusahaan-perusahaan transportasi Gede dihajar oleh sistem Kursusan-kursusan Habis dihajar oleh tutorial Dalam YouTube Mana ada ini dunia baru Yang konvensional mati milenial scaling everything Amen Nahtatil ulama 100 tahun ke depan menghadapi situasi seperti itu Aku mikir diw, yura iso Sampai mikir diw, yura so. Ayo dipikir bareng-bareng mengunodok Nah ini dunia baru real new world nah, Ini masih ada pameran Ini masih untung Ada yang mau datang Padahal itu semua yang dipamerkan Sudah di browsing bisa Di situsnya masing masing Di toko online-nya ada itu semua Itu gayanya aja pameran di sini Syukur laku Walaupun sampai berhadapan dengan situ tanpa negosiasi ketemu dengan orang langsung browsing ke pemerintah kota Bandar Lampung itu dolopo, toko-toko no, no, no. di situ semua punya aplikasi online semua di situ. Jadi sampean depan toko itu pun tidak harus berbicara dengan pemilik toko atau penjualnya, anda bisa membawa barangnya bahkan ketika ketemu di situ anda bisa nyuruh grab atau gojek membawakan barang yang jaraknya dari situ ke sini itu dunia baru. Dulu santri di kampung-kampung suka menunggu di perempatan, siapa tahu ada orang kota tersesat terus bertanya, karena biasanya orang kota itu pakai rok pendek, usop, oh, pengertian sekarang mana ada orang kesesat terus nanya, enggak ada semua Google Map dulu. Ini baru, lu ini semakin terbuka dunia, nah kita yang masih manual habis, makanya di beberapa jangankan untuk hal-hal yang bahkan kripto wilayah beda pendapat PW Jawa Timur sama PW Yogyakarta beda PW Jawa Timur haram, PW Jogja halal eh itu nggak usah jauh-jauh itu dunia baru, jadi sekarang nggak usah ribut itulah indahnya Nahdodil lama menyongsong 100 tahun gimana ini dunia baru eh, cloud semuanya eh. nah cuman kita teknologinya Kiai-kiai sudah, sudah mulai pensiun Kan cukup lama Teknologi itu menggirkan kiai Kan cukup lama Dulu kiai-kiai gagah karena punya ilmu Merukunkan laki-laki dan perempuan Didatangi bawain gula teh gitu. Sekarang cinta itu Bisa ditumbuhkan oleh Avanza <tuh> Loh. Iya cinta itu bisa tumbuh Karena Avanza Cinta bisa tumbuh karena Innova Bisa sekarang dulu kan sunnah mata kacih kacih kucir atau kalau enggak, inohmin sulaiman apa bismillahirrahmanirrahim. sembilan belas baru adalah tahu kelamaan itu kita menyongsong dunia yang seperti ini makanya ya Allah orang tiba-tiba disuruh melawan dirinya sendiri hari begini tiba-tiba mengatakan bang haram itu gimana kita itu? yang rasional, kalau kita itu bisa ya nggak apa-apa Tapi bank haram Di saat manusia sudah nggak bisa lepas dari bank Kenapa? Karena manusia sudah punya alat tukar namanya U Uang lah, uang itu keluaran bank bukan keluaran KUD Maka kalau kamu mengharamkan banknya jangan pakai uang <guruh> Ini kan aneh Kang Sama dengan Kiai nggak berani ngaramkan rokok karena santrinya menanam tembak tembakau dan hukum dasar tembakau itu nggak halal nggak haram enggak ada hukumnya itu makanya kiai selalu mengatakan apa ya kamu kenapa kamu nggak ngerokok kalau saya ngerokok pusing kiai haram nah kenapa kalau kamu nggak ngerok kalau nggak ngerokok malah pusing kiai wajib lah karena apa karena ada 175 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram, cukainya haram. Lha cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. APBN-nya kah? haram untuk bangun jalan-jalannya. Haram. Akhirnya orang yang ngaramkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Lukiah itu pikirannya panjang. Enggak kok terus cekak-cekak itu enggak bisa. Kembali ke uang emas. Saya juga seneng. Tapi sekarang kembali ke uang emas, itu juga masalah. Satu gram emas itu ratus ribu, jadi koin kecilnya segini. Iya kalau beli produk besar, kalau produk kecil. Kangkung seikat 1500, nyuwile biye, gila-gila, ganti pikir. Ini apa baru. Nah, makanya kita biasa aja, haji itu urusan agama. Tapi ketika Raja Salman itu menyambut tamunya Allah di Baitil Haram sana, kesulitan menampung para jamaah beliau manggil Paris Hilton Islam juga enggak celananya miring-miring kayak segini suruh menyambut tamunya Allah bikin hotel namanya hotel Hill Hilton lalu dunia baru sampean kok nggak protes ayo nah, di sana itu mestinya kan semua cita-citanya minum zam-zam tapi siapa tahu capek minum zam-zam maka kemudian para raja di Saudi memanggil Coca-Cola memanggil Pepsi untuk jualan di situ semua orang mimpi ke sana itu makan daging unta. Tapi siapa tahu lelah makan daging unta, maka panggil McD sama KFC. Kan biasa aja. Ini dunia baru. Dunia dimana Rasulullah sudah pernah menyatakan. Mayoridilah ubihi Khairan. Yufaq Yufidim. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah? Dikasih ngerti dalam urusan agama. Agama lah yang nakiroh. Makanya Khairon itu karena nakiroh. Makanya Khairon kamilan. kebaikan yang sempur. Sempurna lah, kebaikan itu nggak mungkin sempurna Kalau punya manusia, hanya Allah yang sempurna Makanya kalau manusia itu baik Pasti karena kesempurnaan bersama baik Yang lain yang Contoh ini kan paling baik, itu pengajian ini kan baik Yang paling baik Ya pasti saya Kiai ya, ya. Pasti ini orangnya Kalau berbicara di forum ini baik Siapa yang paling baik, ya saya sama Kiai Misbah Kiai Misbah aja baikkan saya bang. Yang pegang mic saya Lihat tapi saya nggak boleh mengatakan saya yang, yang paling baik, nggak bisa karena saya kelihatan baik di sini karena diundang oleh panitia mau tak, mau taman Kiai Imam Aziz mengundang saya untuk pengajian di sini sehingga saya nampak baik di sini. Kalau nggak diundang Kiai Imam Aziz, ya saya nggak kelihatan baik di sini. Nah kalau udah gitu baik saya bagi Kiai Imam Aziz, ya udah ribut kata Kiai Imam. Baik saya kalau saya enggak undang ente nggak kelihatan di situ. Tapi Kiai kalau saya nggak datang pengajianmu jelek. Tadi ketika saya disebut aja belum datang, udah kelihatan gak bagus ya. Kalau udah gitu, udah ribut. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Kami jadi baik karena, pengajian jadi baik. Karena kami kiai ya lah, kok bisa. Karena kami datang. Coba kalau kami gak datang kiai, ya bukan pengajian lah. Cek sound susah. nggak bisa berdiri sendiri. Terus sekarang misalnya tiba-tiba, baik karena saya yang masang aduh terom kiai ya lah. Kalau gak ada ya, sampean kehujanan apalagi lah tukang son yang ngeyel baik karena kami menyalakan son Coba kalau sonnya tak matikan bubar pengajiannya nggak ada habisnya makanya baik itu nggak pernah berdiri sendiri makanya masuk surga yang baik itu adalah surganya nggak bisa sendiri sendiri zumaron rombong rombongan makanya nggak ada masuk surga itu sendiri sendiri makanya setelah rodiatamardi ya iba masuklah ke dalam hamba-hambaku lah kita ini pengen masuk ke rombongan hamba-hamba itu Termasuk ikut nahdlatul ulama, karena ikut rombongannya ula, ulama. Kita khol dateng, ngemper juga gak apa-apa, yang penting masuk rombong rombongan. Gitu lah Dan ini kan konsep-konsep yang baku, yang sebenarnya udah mulai diajarkan. Cuman sekarang orang ini lupa, karena apa? Ada korban black market, ada pasar gelap, gitu gelap agama, black market religion ini, gitu. Apalagi ketika Amerika ngeramal, ada class civilization yang dilakukan oleh Samuel Huntington. Arab sama apa, Amerika sama Cina akan perang agama. Semua orang yang nggak punya jangkar agama investasi. Nah itulah black market lahir di situ. Ternyata Cina sama Arab perangnya bukan perang agama, perang produktivitas. Karena Cina sejarah agamanya udah cukup tua. Tuhan larang judi, dia bikin dewa judi biasa dari dulu. Tuhan larang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan kalau terlalu berkuasa di dalam tradisi Cina, dinaik izun gokong, berabrik sampai Tuhan yang ngungsi. Lalu itu itu kan di jadi saya eh, udah melewati fase-fase gede, makanya jangan mundur. Tiba sekarang sekarang mundur, khilafah, lho khilafahnya siapa sekarang? Oke, okay. hati Allah, wati ur-rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Begitu wakulil amri minkum, kumnya itu siapa? Pasti ribut karena rebutan kum itu. Ya inilah lah, di mana yang main musik tadi? hilang oh, aja eh, sekali-sekali lah. Saya juga bisa kalau nyanyi aja. Ya milenial. Apalagi udah pakai jas begini, ayo eh, harus Ayo mana-mana yang main musik. Oke, Gus, habis ini nanti kita akan mash up bareng-bareng, kalau sudah Mutamar uh, punya kayak haji, habibudin muhajir. Enggak, ya. saya mau nyanyi dulu. Itu oh. kan. Oh, Gus Mafik ini, panggol mas-mas silahkan, Ma. Gus Hastro. Bisa ke atas panggung kita mengiringi Gus Mafik. boleh kita berikan tepuk tangan ayo. untuk Gus Mafik. Luar biasa sekali, ini momen istimewa ya, spesial, jarang-jarang. Ayo, ayo mana-mana? Nah... Ayo mana, lu kok cuma dua? Banyak ini Gus. Oh, satu, banyak. Dapil. <laughs> satu dapil. Satu dapil, lah. apa game is by ini suaranya bagus, tapi khusus. Boleh mikrofonnya Khusus Mas, ma. <tuh> <tuh> Seberapa, seberapa? Belum ya? Baulah ya soliwasa